kita, lihat teman-teman. Wow, unik sekali! Teman-teman, Kakak menemukan harta karun yang unik. Ah, lihat teman-teman, unik ya! Halo, assalamualaikum teman-teman. Kakak lagi ngabuburit nih abu buritnya deket rumah aja ya. Sambil mencari harta karun, ini wadahnya teman-teman. Wih, apa itu teman-teman? Lihat, baru nyari sebentar kakak sudah mendapatkan harta karun. Lihat teman-teman, wajidau, ini marshmallow karakter bebek. Uh, mantul. Oke. Okay. Tak usah lama-lama, langsung kita ambil. Oke, ini ada permen karet, teman-teman. Wow, isinya banyak. Siapa yang mau? Banyak ini, tetangga bisa dibagi-bagi. <gifat> Oke, bakal sudah mendapatkan dua ya, teman-teman ya. -teman. Lanjut ya. Let's go, let's go, let's go. Gimana, dimana harta karun? Apakah di sini? Tidak ada. Wah wah wah itu apa itu yupi yupi yupi wow lihat teman-teman ada dua yupi di sini besar besar wow yupi stroberi kiss wow mantul simpan lihat teman-teman ada lagi wow. wow ini yupi gatot kaca wow kita simpan teman-teman. Wah, kakak sudah mendapatkan permen isi banyak ya. Di mana lagi, teman-teman? Kita cari Yupi. Wadidau, lihat teman-teman. Bukan Yupi tapi ini coki-coki. Wah, lumayan. Lihat teman-teman. Ada karakter Upin dan Ipin ya. <kakak>, kakak menemukan harta karun di atas pohon yang sudah ditebang ya teman-teman. Oke, okay, ini ternyata marshmallow strawberry Simpan. Apa ini teman-teman? Wow, ini ada jajanan kuda nih Lihat, teman-teman. Ini sepertinya jajanan stick gitu ya teman-teman. Oke lah, kita ambil. Lihat, lucu bentuknya teman-teman. <guluh> Oke, okay, kita simpan. Yuk, ayo kita cari Yupi. Kita cari Yupi. Ada di mana Yupi? Kalian lihat teman-teman. Ya, ini ada kolam ikan nih teman-teman wow, wow wow wow Lihat teman-teman Itu ada harta karun Yupi Lagi teman-teman Wow lihat Ada permen Yupi Which ring Bentuknya bulat seperti donat <guluh> Ini rasa apel teman-teman Oke kita simpan Wow wow wow lihat teman-teman ada harta karun Yupi Gummy, Big Frank wow unik teman-teman bentuknya hot dog mm, enak ini sepertinya teman-teman ya yummy <laughs> oke ada lagi nih teman-teman wow siapa yang penasaran isinya apa ini Yupi Noodle teman-teman bentuknya seperti mie <laughs> lihat ada yang unik lagi teman-teman Yupi tapi bentuknya burger wah benar-benar enak ini teman-teman ya Oke kita simpan. Oke, apakah masih ada teman-teman? Kalau masih ada, bantu kakak ya cari ya. Di mana ya teman-teman ya? Wow, wow, wow, kita cari lagi. Sepertinya belum ada teman-teman. Di mana? Wih, wih, wih, apa itu teman-teman? Lihat, wow, ada harta karun lagi teman-teman. Lihat, wow, ini apa teman-teman? Wah, ini ada mod lollipop. Wah, penasaran sekali kakak ini. Siapa yang sudah pernah makan ini teman-teman? Sepertinya ini bentuknya empeng gitu ya teman-teman. Oke, kita simpan. Ini, wah, lihat, ada yupi es krim. Ini teman-teman, wah unik ya. Uh, apa sudah mendapatkan banyak jajanan unik teman-teman? Ini ada marshmallow lagi. Kakak mendapatkan marshmallow dari tadi ya. Lihat ada jajanan stick teman-teman. Ini stick edisi kerak gitu ya teman-teman ya <laughs> unik. Apalagi nih teman-teman. Wah ada yang unik lagi teman-teman. Lihat ada lollipop bentuknya jam ya gitu ya teman-teman ya. Sepertinya kakak belum pernah makan. Oke kita simpan teman-teman. Kakak pengen coba liatin ke kalian nih harta karunnya. Kalian mau lihat yang mana teman-teman? Hmm, kakak penasaran sama yang ini ya teman-teman ya. yuppie es krim teman-teman siapa yang penasaran juga oh iya kalian kalau beli jajanan jangan sembarangan ya teman-teman harus izin ke mama kalian dan jangan lupa lihat tanggal expiringnya ya teman-teman oke yuk kita buka yuk let's go wadidaw wadidaw lihat ya, teman-teman wow Unik sekali teman-teman Kakak menemukan harta karun yang unik Ini Yupi es krim Siapa yang mau Oke Coba kita Makan ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak Kakak penasaran sama yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim Wow lihat teman-teman Ini ternyata bentuknya empeng gitu ya teman-teman Ini lollipop dimasukkan ke mulut Terus ini nanti ada di mulut kita gitu ya di bibir kita Wah lihat bentuknya bibir teman-teman Unik ya Oke siapa yang mau Wah lihat teman-teman unik ya Udah segitu dulu aja ya teman-teman ya. Insya Allah, besok lagi kakak sepi lagi ya jajanannya ya. Besok lagi insya Allah kakak liatin lagi jajanannya. Sekarang udah mau maghrib ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian terhibur. Selamat berbuka puasa. Dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Makasih.